1, 2, 3 Funky Hello guys, welcome back to my youtube channel Oke okay guys, di video kali ini Aku bakalan kasih tutorial ke kalian Gimana sih caranya uh, Nambahin font di aplikasi editing FN kalian nih Ini tuh caranya gampang banget ya teman-teman Dan cepat. Nah sebelum lanjut ke tutorial jangan lupa yang belum subscribe tolong di subscribe ya teman-teman dan nyalain loncengnya biar enggak ketinggalan video-video dari aku oke okay? langsung aja kita ke tutorialnya tanpa bisa basi yang step pertama yang kalian harus lakukan yaitu itu kalian buka aplikasi Google Chrome kalian terus kalian tulis dafon da Nah, ini tuh tampilan awal dari si uh, web si davon.com ya, teman-teman. Ini untuk kudangnya uh, font estetik gitu ya, teman-teman. Pokoknya uh, macam-macamnya, jenis-jenisnya tuh banyak banget. Kalian tinggal pilih. Itu banyak banget mudahannya Dan kalau kalian udah ketemu sama uh, font yang kalian pengenin, kalian langsung aja download terus kalian tunggu sampai selesai langsung aja kalian nunggu. klik aja terus ini akan nge ya teman-teman tapi kalian nge butuh uh, satu aplikasi aja namanya uh, si ZRC Free ya teman-teman kalau aku pakai ini dan ini bakalan nanti otomatis nge-extract gitu ya teman-teman, ini kalian tinggal klik aja oke okay. nah, ini udah bakal selesai kalau si fontnya uh, udah selesai kode yang di belakang yaitu otf -O atau si ttf ini ya teman-teman berarti ini udah ke ekstrak terus step selanjutnya kalian buka si aplikasi editing kalian kalian tunggu terus kalian klik si font kalian klik tanda plus terus klik aja si manager file kalian cari si user server ini ya. dan kalian cari si folder tadi buat nge-download font kalian ya teman-teman kalian cari aja nah ini kodenya ttf sama si otf ya teman-teman langsung aja kalian klik ini bakalan langsung ekstrak ya teman-teman ini dia fontnya kita coba ya teman-teman tulis Subscribe, klik huruf saya, terus cari fried chicken. Nah, ini udah jadi ya, teman-teman. Nah, itu font yang banyak banget udah aku download, ya, teman-teman nah ini tuh caranya tuh gampang banget kan terus efisien sekali nggak lama gitu ya teman-teman langsung to the point oke segitu dulu video dari aku semoga bermanfaat dan selamat mencoba see you